Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat, sahabat saudara seterujuang dimanapun anda berada yang disini. Kali ini saya akan coba lagi menyeruput teman. teman Malam hari ini besok saya meramkan juga ya. Saya tidak sendirian lagi ini ada kerabat kira mena. Nah, tetap teriak nih kalau udah ada libur ya. Pokoknya ikuti saja ya, kesuara saya di alam Indonesia di channel Bismillah. Coba untuk ya, teman, ya. Oke, nah, Ini kita akan coba untuk target malam, teman. Tapi tidak dapat views yang sebenarnya nantinya, teman. Ya. Mungkin tidak bisa dinyalakan penerangan kita, ya. Visual kita mungkin terbatas juga, jadi yang adanya aja. mudah ada rezekinya malam ini, teman. Malam ini juga nih. Nah, malam Minggu, video bisa libur. Kenal semakin minggu, ya Pak? Ya, ya jadi malam ini saya berdua sama bikin rumah. Hai, lagi persiapan untuk langgengnya, master langgengnya, langgeng atau seru ikan ini alat untuk menangkap ikan tradisional ini tahun-tahun dulu ini pakai ini nih sebelum ada jaring nelayan-nelayan di sungai-sungai manapun ini pakai alat ini sejenis tangguh tapi besar kalau sekarang sudah macam-macam ya ada jaring kita tunjukkan kesasarannya Nanti kita mulai sewa oke teman-teman kita mulai untuk menyeroknya ya ini kita mulai start pertama nih menyerok atau melanggai tapi nanti kita tidak hidupkan senter ya teman-teman ya karena kalau hidupkan oh, kamnya nggak mau masuk dalam serokan karena takut dengan cahaya senternya ada ada teman-teman baru kita bisa hidupkan center tapi nggak besar teman-teman lumayan lah kita lihat hasilnya lawan dia ya, Pak Kim Hmm, teman -teman ada satu kilo. Ada, Pak. Oke, ini teman-teman, berhasil. Ini yang besarnya. Kalau ukurannya sekitar satu kg teman-teman. teman-teman. Mantap Pak Kim. Mantap Pak dana manggur dana ya, ya mbak, baru 6 kali selup tadi ya Pak nah. ya dikurang 6 kali selup Al alhamdulillah stok dana kita 1 kilo teman-teman punya jos pokoknya kita ulang lagi kita serok teman-teman ya nanti kita kalau ada ikan yang masuk dalam serokan, baru kita masukkan, baru kita hidupkan senternya. Kalau sekarang ini, kita masih mengandalkan cahaya dari handphone kita. Ya, lagi teman-teman. berhubung tadi kita ada halangan ya, jadi kita tidak sempat untuk menaikkan jaring, maka ini di malam malam kita naikkan ya, jadi kita lihat di malam hari kita akan angkat jaring, tangkar lagi Pak Kim. Iya. Ada apa, Oh, lumayan besarnya Pak Kim. Lumayan, teman-teman. Tadi kita dalangan ya, jadi tidak sempat kita untuk. Guekor. Wih, wih, wih, mantap, Pak Kim. besar besar, Pak Kim. besar Pak Kim iya, Pak. oke oke mantap Oh, lumayan tuh Pak Kim beratnya Pak Kim Sekilo lebih tuh Pak Kim ya? Sekilo setengah Pak Sekilo setengah? Hmm. Biar biasa tuh Pak Kim setengah. Oke taruh aja sini Pak Kim Sini aja Oh, tuh, ada sekilo setengah juga, tuh ya. apa nah, Kim? belum ada pak. belum ada lagi. Aduh besar pak Kim. Bapun. Uh oh, bapun nih. Bapun teman-teman. lemari dia lebih ganas teman-teman. Uh. Oh berapa kilo itu Pak Kim? Ada tiga kiloan itu 3 Pak kilo, Kim? Pak. Mantap luar biasa. Luar biasa hari ini jaring kita Pak Kim ya? Iya Pak. Dia, Pak Kim. Laman, ya Pak Gim selamanya ya karena dari siang tadi baru kita bisa lihatnya di malam ya ada sesuatu alat tadi yang tidak bisa kita tunda jadi kita pulang dulu tadi teman-teman jaringnya tetap kita tinggal ada panggilan mendadak tadi Pak Gim ya iya Pak Rilis lah Pak. Eh hey, jangan Pak Kim. Pak carinya tuh. Oh. Udah oh. pin ya. dia. Hmm. Lebih kurang 3 kilo. Oke, okay, teman-teman. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ikuti terus jejak-jejak saya di aliran Sungai Sia di channel Fisher manusia River. Ini waktu telah menunjukkan jam 10, teman, teman Jadi kami harus pulang juga karena faktor cuaca yang mau hujan lebat lagi. Ya, gak, Pak. Ya Pak Kim. Okay, kita putuskan Sini dulu, sampai jumpa di video, -video selanjutnya di channel Usir Masyarikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil teman-teman, alhamdulillah.